luang bisnis di masa depan adalah bisnis berbasis digital. Bisnis berbasis digital tidak dapat dijalankan secara otodidak. Untuk itu, dibutuhkan keahlian khusus dalam pengelolaannya. Kuliah di bisnis digital adalah solusinya. Prodi Bisnis Digital mengajarkan seluk beluk bisnis digital. Mahasiswa diajarkan mengenai e-commerce, e-marketing, strategi sosial media, desain grafis, website, marketplace, bisnis startup, inovasi digital, transaksi keuangan digital, bisnis platform, Wirausaha dan pengembangan proyek dengan kurikulum yang sistematis serta perkuliahan yang fleksibel, maka Anda akan cepat menjadi sarjana yang memiliki keahlian khusus bisnis digital. Inilah saatnya kita tingkatkan kualitas status kita dengan menjadi sarjana bisnis digital untuk kesuksesan masa depan. Ayo, pastikan diri Anda menjadi bagian dari rodi kekinian, rodi bisnis digital Dharma Jaya.